Halo pasien UGD Welcome back to my channel Kali ini aku akan bagikan resep dalgona strawberry yang super enak banget Dalgonanya lembut dan mudah banget cara bikinnya Yuk simak resepnya Pada resep ini aku cuma pakai 4 bahan saja Tapi hasilnya jangan diragukan lagi deh Cocok juga nih buat ide jualan loh Bahan pertama ada bubuk dalgona strawberry dari Beverix. Terus ada bubuk full cream Selanjutnya ada es batu dan air Nah airnya ini ada dua, Ada air panas dan air mineral biasa Untuk alatnya aku pakai mixer Untuk bikin dagungannya lebih cepat Step yang pertama Aku mau larutin susu bubuk full creamnya dulu Aku pakai 100 gram Atau kira-kira 2-3 sendok makan lalu aku tambahkan air panas sedikit aja kira-kira 50 ml terus diaduk deh hingga larut habis itu aku tambahin air mineral biasa ya kira-kira 50 ml juga biar nggak terlalu kental dan aduk terus setelah bikin susu, sekarang aku mau bikin dalgonanya nih. Siapkan dalgona strawberry 50 gram dalam wadah. Terus masukkan air dingin, dikit aja. Terus di mixer hingga mengembang dan mengental. Kira-kira ya 5 10 menit aja. Kalau kalian nggak punya mixer, kalian bisa kok pakai sendok, tapi nanti hasilnya agak beda ya. Bikin susu udah, bikin dalgona juga udah Sekarang waktunya buat ngeracik keduanya Step yang pertama, siapkan gelas atau cup kayak gini ya Terus masukkan es batu secukupnya saja Setelah itu, tuangkan susu full creamnya Nah, yang terakhir tinggal tambahkan deh dalgona strawberry di atasnya Hmm, kalau boleh jujur nih ya, ini mantap banget deh rasanya Dalgonanya lembut banget Kamu bisa coba bikin sendiri di rumah Bahan dan resepnya nanti aku tulis di deskripsi ya Oh iya, kalau kamu mau dalgona dan susu full creamnya dari Bevorix Link pembeliannya juga aku taruh di deskripsi ya Have beautiful day, bye bye